buat setiap suami doain istri sekali aja seumur hidup juga gak apa-apa, doain istri di depan dia jangan di belakangnya mulu doain ya Allah panjangin umur istri saya, sehatin badan istri saya jangan cuma ulang tahunnya doang Dan ibnu Majah menriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa bahwa Rasulullah saw bersabda, orang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku. Nabi saw buat yang laki-laki jangan ngerasa dan jangan pernah seorang suami atau istri mengatakan saya di mata orang baik kenapa di mata istri saya saya nggak baik ah ini nggak boleh nih jangan ya jangan kitanya bersikap baik kepada orang lain di luar tapi kita bersikap buruk di dalam ini jangan bersikap baik di antara satu sama lain ya. nanti kadang suami bilang saya ini lebih diterima di orang lain di Orang lain menganggap saya baik Kenapa yang namanya istri saya nggak nganggap saya baik Ya emang di tiap hari 24 jam di depan istri lu Kalau seandainya seorang suami cuman hidup 8 jam sama istri Istri tahu tingkah laku seorang suami Ini kan istri pasti tahu Apa dan apa yang diperbuat oleh seorang suami Di dalam rumahnya istri pasti tahu Orang lain di luar sana cuman ketemu dua jam, ya dua jam berlaku baik, tapi alhamdulillah kita Allah tutup aib kita. Kalau seandainya Allah buka aib kita, ibu nggak bakal mau datang ke majlis ini karena ngeliat dosa saya begitu banyak, ibu nggak bakal mau datang ke majlis. Ada salah satu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin al attas Empang Bogor, beliau seseorang yang alim yang saleh. Satu waktu Jum'atan beliau nggak ada. Sedangkan rumahnya dempet sama masjid. Beliau nggak sholat Jum'at. Didatengin. Habib, Syuhuf Antum ini seorang yang alim. Antum seorang wali. Kenapa nggak sholat Jum'at? Senyum Habib Abdullah bin Muhsin. Besok Jum'atnya lagi. Itu orang yang ngomong bareng sama saya katanya. Datang. Ini mereka yang punya batin yang baik. Hubungannya kepada Allah baik. Aulia Dibuka hijabnya ini orang duduk di masjid, teriak dia kaget, yang datang muka ada yang kayak babi, ada yang kayak monyet ada yang kayak anjing, mukanya, kenapa? ini dosanya mereka, aib sekarang kita ditutup sama Allah apa yang dilihat orang soleh itu, mereka ini adalah seseorang yang melihat sifatnya orang tersebut binatang itu kan punya sifat betul ya? yang monyet tomak, tangan kanan ngambil makanan, masuk ke dalam makan tangan kiri, lagi ngambil juga Mulut yang kini masuk, tangan kiri masukin lagi. Ada yang ngasih lagi makanan, kaki kanan ngambil. Kaki kiri ngambil. Ini penuh makanan. Mulut udah penuh, tangan ngambil. Ini ngambil, tenggol, apa, temboloknya juga penuh. Ini yang dikatakan Tama. Sifat yang nampak dari wajah kita, kita nih Alhamdulillah Allah tutup aib kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita terus sampai ke Yama. Allah jaga. Jangan pernah ngebongkar aib saudaranya. Ingat. Orang punya kejelekan, jangan kita bongkar aibnya. Udah diam, diam. diam. Cukup kita sama Allah yang tahu. Selebihnya jangan. Kenapa? Saat kita menutup aib seseorang, Allah akan menutup aib kita. Insya Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku. Nabi enggak bilang kalau Nabi ini terbaik untuk umatnya. enggak. Tapi Nabi mengatakan, aku terbaik untuk istriku. Adil baik santun akhlak adab nggak pernah berhenti doa satu waktu siti aisyah lagi sholat rasulullah doain ya allah ampuni dosa aisyah terima amal ibadah aisyah dan masukkan aisyah ke dalam surga siti aisyah begitu selesai sholat datang ke nabi didoakan aku Ya wahai Aisyah, apa yang kau rasakan? Bu uh, bahagia, ya Rasulullah, senang bukan main. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Wasallam. Jadi sebelum Siti Aisyah, ya kita dulu yang didoain sama Nabi. Makanya buat buat setiap suami, doain istri sekali aja seumur hidup juga nggak apa-apa. Doain istri di depan dia. Jangan di belakangnya mulu doain. Ya Allah panjangin umur istri saya, sehatin badan istri saya. Jangan cuma ulang tahunnya doang. Ulang tahun selamat ulang tahun ya cium kening panjang umur sehat afiat sudah selesai. Ntar tahun berikutnya lagi Januari atau kapan lagi di ulang tahun ah tuh dia tuh doanya lagi tiap hari nggak pernah didoain doain setiap kali ketemu lagi lewat istri doain ya Allah jadiin istri saya istri yang solehah walaupun itu di dalam hati nggak apa-apa doain dan gitu juga sama anak ya ibu ngeliat nih anak lagi lewat lagi main nih doain ya Allah nih anak saya kenapa begini jangan begitu Ya Allah, nih anakku bandel amat, jangan. Ya Allah, jadiin kalau enggak anak saya keturunan saya ya Allah, dari anak-anaknya anak-anak saya jadi anak yang saleh, anak yang taat sama Allah, yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua, bisa ngampunin setiap apapun yang telah dia buat dosa, Allah ampuni dosanya. Nah, ini ini doa. Kenapa? Doa setiap apa yang kita sebut yang namanya orang tua doanya enggak dihijab sama Allah. Kita doanya sama Allah yang baik-baik. Ya, kalau anak lagi bandel namanya anak-anak wajar ya tegur yang baik seandainya ibu lagi mau nyuruh anak mau tidur Nah kencing dulu kencing cuci muka cuci tangan cuci kaki naik jangan begitunya doang sebutin pipis dulu nah ikutin sunnahnya nabi istinjak selesai itu ambil wudhu cuci mukanya cuci tangannya basuh kakinya ini diajarin Kenapa yang setiap kali ibu mengatakan Nah, cuci muka cuci tangan cuci kaki itu shh, maksudnya itu wudhu jangan kalau belum cuci kaki belum cuci muka belum cuci tangan nggak boleh tidur jangan jangan begitu jangan menakuti sesuatu yang nggak ada dasar ya jangan ditakutin tapi diingatkan ya menjadi orang tua yang baik menjadi suami yang baik menjadi istri yang baik buat siapa buat pasangan yang masing-masing kita nggak perlu sempurna di mata orang yang kita, saya bilang sama istri, kakak bukan orang yang sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi seorang yang sempurna buat istri saya. Buat apa kita sempurna di luar, tapi di dalam rumah tangga kita, kita enggak sempurna. Kan begitu, sempurnain buat keluarga kita. Jangan pernah kita menyempurnakan diri kepada orang lain, tapi sedangkan kita di dalam rumah kita enggak sempurna. Ya, paham sampai sini? insya InsyaAllah. Insyaallah